Buku adalah salah satu sumber pengetahuan yang bisa menambah wawasan kita. Dengan membaca buku, kita bisa mengetahui apapun yang ada di dunia. Tak heran jika buku kerap disebut jendela dunia. Ada begitu banyak manfaat buku. Pertama, meningkatkan kecerdasan. Neuroscience menyebutkan dengan membaca tidak hanya mengisi otak kita dengan informasi, tapi juga membuatnya bekerja lebih baik. Kedua, menambah kemampuan berbahasa. Ribuan kosakata dalam buku akan membuat kemampuan kita dalam berbahasa semakin bertambah. Tak jarang orang-orang besar yang jago berbicara di depan umum adalah orang-orang yang suka membaca. 3. meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Dalam jurnal online American Academy of Neurology, Jennifer J. Manly PhD menyebutkan membaca terbukti mampu melatih daya ingat dan konsentrasi seseorang. Keempat, mengurangi stres dan meningkatkan kreativitas. The Journal of Psychosomatic pernah membuat penelitian bahwa membaca adalah cara terbaik untuk mengurangi stres. Level stres bisa berkurang sebanyak 6% cuma dari 6 menit membaca. Karena dengan membaca akan membawa kita pada ruang imajinasi. Untuk itulah, guru-guru tangan pengharapan sering mengajak anak-anak untuk membaca buku setiap hari untuk bisa melatih kemampuan membaca dan meningkatkan kecerdasan mereka. Berbekal buku-buku bacaan dari Yayasan Tangan Pengharapan maka guru-guru membuat perpustakaan sederhana. Perpustakaan ini ada di rumah guru yang diberikan oleh salah satu warga. Oleh karena di tempat ini, rumah dinas guru masih kurang. oleh ribu perpustakaan ini adalah swadaya orang tua murid dari sisa-sisa bahan pembuatan kamar mandi. Namun, Keterbatasan buku membuat mereka kesulitan untuk menerapkan gemar membaca kepada anak-anak. Perpustakaan sederhana bahkan lebih tepatnya sangat sederhana sebab buku-bukunya terbilang sangat sedikit. Namun perpustakaan ini membawa warna baru bagi dunia anak-anak di kampung guni. Mereka sangat antusias membaca. Setiap hari ada anak-anak yang akan datang membaca. Setiap pulang sekolah mereka akan cepat-cepat ganti pakaian, lalu ke rumah guru untuk membaca, bahkan di hari minggu sekalipun. Perubahan lain yang terjadi adalah mereka semakin banyak pengetahuan. Setiap hewan dan tumbuhan di Gumi punya nama dengan bahasa daerah Gumi, misalnya tumbuhan melinjo, Mereka Sebut genemo, selain tumbuhan, ada juga hewan, tete itu penyu soa-soa, itu kadal, suntung, itu cumi-cumi. Mereka juga bisa melihat gambar dan tahu macam-macam alat transportasi, ada kereta api, pesawat, helikopter, dan lain-lain. Tangan pengharapan membuka kempen yaitu Jendela Dunia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 untuk Indonesia yang lebih baik. Berharap suatu saat ada rumah baca bagi anak-anak guni -anak sehingga mereka semakin kaya akan pengetahuan. Helping People Live a Better Life